Gempar lagi-lagi ruhut sitompul membuat gempar dunia maya, di mana pada akun twitternya menyebutkan bahwa anies baswedan mengemis ngemis untuk jadi pembicara pada muktamar muhammadiyah. Alangkah bijaknya jika anda subscribe, like dan share untuk membantu channel kami agar tetap konsisten menyajikan tayangan yang berimbang. Sudah kesekian kalinya Ruhut membuat statemen yang rasa-rasanya kurang sopan dan berlebihan, kepada Anies Baswedan. Beberapa bulan yang lalu, Ruhut membuat postingan yang fokus pada Anis yaitu ketika Anis dibuat min menggunakan pakaian adat Papua yaitu Koteka. Bahkan postingan ini banyak memancing reaksi netizen dan masyarakat menjadi geram, bahkan ada pula beberapa organisasi yang melaporkannya, namun sampai saat ini prosesnya tidak ada tindak lanjutnya. Sekarang Ruhut membuat postingan yang banyak dinilai oleh para netizen atau masyarakat bahkan para tokoh, yang menganggap postingan Ruhut tersebut adalah merupakan berita hoax atau kebohongan. Dalam postingannya Ruhut mengatakan, bahwa Anis mengemis minta jadi pembicara pada Muktamar Muhammadiyah bahkan dengan kalimat seakan-akan itu terjadi. Akhirnya postingan ini banyak menuai hujatan dari para netizen atau masyarakat, bahkan para tokoh mengomentari postingan tersebut. Kita nggak pernah lihat ruhut Tompol berdebat secara ilmiah gitu Kecuali tadi ya kira-kira buat lelucon saja ya. Pertanyaannya adalah ya, apakah ruhut melakukan itu karena dia independen ya, atau karena dia diperintahkan oleh sebuah struktur atau kekuasaan yang mengendalikan dia? Kan mengendalikan orang itu dengan mudah, dengan uang, ya, dengan uh, ancaman. Banyak tokoh yang menganggap bahwa perbuatan ruhut tersebut dianggap sebagai reaksi dari kinerja Anies selama menjadi gubernur yang dianggap berhasil dibandingkan dengan gubernur sebelumnya. Bahkan kemungkinan, karena gerakan Anies setelah menjadi gubernur, kemudian dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden 2024 dilanjut dengan safari-safari politik yang dilakukan Anies banyak mendapat sambutan yang luar biasa dibandingkan dengan tokoh-tokoh lainnya yang digadang-gadang jadi calon presiden namun kurang mendapat sambutan dari masyarakat ayah agim kalau, kalau me, banyak fitnah ada kritik, ada serangan, ada kakak-kakak yang kasar macam-macam lah saya selalu menjawab dengan mengutip persis seperti Agim sampaikan. Laku Anis, siapa sih dia? Rasulullah saja yang uswatun hasanah, yang sempurna itu mandi fitnah. Jadi tidak usah kaget. Banyak jawaban atau tanggapan dari para tokoh yang mengomentari postingan RUHUT yang mengatakan bahwa postingan itu bohong, hoax atau mengada-ada bahwa tidak benar jika Anis minta dan menemis untuk dijadikan pembicara pada muktamar muhammadiyah dan akhirnya kami serahkan kepada semua warganet untuk menilai dan berpendapat kami hanya menyajikan dan andalah yang menentukan berikan pendapat anda pada kolom komentar untuk dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menilai kebenaran yang ada terima kasih